Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengganti acara kali ini, yakni Forum Suluk Kebudayaan Indonesia Jilid Kedua. Ini adalah rangkaian Forum Suluk dari Jilid Rangkaian Pertama. Dulu, sul -sul. sudah kita selenggarakan selama berapa bulan? Tiga bulan, tiga bulan. Nah, ini kita susul tiga bulan dengan lima pembicara. Kemudian yang kedua ini jilid kedua ini kita Kembali lima pembicara lagi Jadi ini yang pertama Untuk Mas G. Jadul Hari ini, malam ini rangkaian jilid Kedua yang pertama Pertemuan pertama malam ini Nah sebelum Saya buka, mending Saya akan memberi Kesempatan pada Tuan Rumah Udalfi Untuk menyampaikan Sepatah dua patah tiga patah kata monggo sila kami persilahkan <says> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <Sin> assalamualaikum <proyekat> salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kader Allah subhanahuwataala yang telah memberikan nikmat uh, sehat dari kesempatan pada kita malam ini dapat berkumpul di Sarang Building Dan tak lupa tentu kita mengucapkan uh, selamat dan salam pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW uh, <kuh> Ya seperti yang diterangkan oleh Mas Irfan tadi uh, Pada malam hari ini kita berkumpul pada acara forum kajian suluh Kebudayaan Indonesia Jilid kedua uh, Bab satu pematerinya Mas jadwal Maulana dengan tema uh, wayang sebagai kritik uh, kebudayaan. Ya, uh, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan uh, yang telah membantu uh, terselenggaranya acara ini, teman-teman uh, dari Langgar.co dan teman-teman dari Sarang. Uh, berkat uh, kerja kelas teman-teman, maka malam ini kita dapat uh, Berkumpul uh, Di sarang building Dan tentu sebelum kita memulai acara Marilah kita bersama-sama mengucapkan Basmalah uh, Agar Acara ini bisa Terselenggara dengan lancar Dan uh, sesuai dengan apa yang Kita harapkan Mari bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim uh, Ya uh, sebagai tuan rumah saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua yang telah uh, meluangkan waktu untuk datang pada malam ini. dan mudah-mudahan nanti uh, pada suluk selanjutnya seperti yang tadi telah Mas Irfan katakan uh, pada suluk uh, kebudayaan jilid uh, pertama kita punya lima materi. dulu kita press menjadi tiga pertemuan uh, tiga bulan dengan lima pertemuan. Namun pada suluk yang kedua ini kita mungkin agak merenggangkan sedikit waktunya jadi uh, sekali sebulan di akhir bulan. Jadi uh, sebenarnya acara suluk yang pertama ini planningnya kemarin sih uh, di tengah bulan tapi karena memang ada kemeriahan dari Pilpres jadi kita mundurkan. Dan selanjutnya nanti kepada uh, uh, pada bulan Mei kita kembali pada pertengahan atau sekitar tanggal dua eh, air eh, setiap bulannya itu ya mungkin dari saya itu saja sambutannya eh, waktu dan tempat kembali saya eh, saya kembalikan kepada Mas Irfan sebagai moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Jafri sudah memberikan sambutan saya akan mereview sedikit terkait forum kajian suluk kebudayaan Indonesia. Dulu pas jilid pertama memang kita uh, memilih tema-tema khusus yang kita anggap sebagai representasi dari kata suluk kebudayaan Indonesia tadi. Jadi kami perwakilan dari Langgar misalnya mengkonsepsikan bahwa suluk adalah sejenis olah diri kemanusiaan olah diri kemanusiaan bagian diri kita atau dulu ada istilah namanya uh, budaya itu asal katanya budio atau budidaya bisa juga tapi ada di kata jawa itu ada istilah khusus di mana kata budi itu di kata kerjakan menjadi budil jadi artinya men me, apa ya mungkin bahasa indonesia nya bagaimana membudayakan kira-kira gitu, membudikan, yang nah, akhirnya itu yang terbentuk dari konsep kata budaya. Nah, kenapa saya mengambil kata suluk kebudayaan? Karena memang ternyata proses mengolah budi kita itu, yang banyak fakultasnya dalam diri itu, itu sebenarnya olah kemanusiaan itu akan pada akhirnya itu adalah proses kebudayaan, bukan hanya proses spiritual dalam pengertian spesifik, tapi dia adalah proses proses menjadi manusia, kalau dalam Islam Widotomo bahkan disebut proses menjadi manusia yang utuh jandamo utomo atau dalam tradisi tasawuf misalnya dikenal sebagai insan kamil nah proses pencarian diri ini kemudian saya bayangkan tidak tidak, saya refleksikan tidak e, bersifat individual begitu akhirnya saya tarik ke dalam konsep yang lebih luas kebudayaan Indonesia sehingga saya membayangkan dari ini kita mem, e, mempunyai formula untuk menciptakan kebudayaan yang tidak kehilangan tujuannya tujuan kepada aspek keutuhan kemanusiaannya yang akan kembali kepada Tuhan kira-kira begitu Nah dari rangkaian itu kemudian kita pilih topik-topik yang memang mewakili proses pergulatan itu ada banyak tokoh yang sudah saya temui orang yang cerdas-cerdas bahkan ada yang lulusan dari Amerika tapi mereka tidak qualified untuk mengisi acara ini karena menurut saya mereka tidak sedang bergulat mereka sedang hanya ingin membawa intelektual exercise hanya gitu jadi akhirnya saya batalkan dan orang-orang yang mengisi solo ini memang saya saya anggap uh, minimal dari tangkapan saya orang-orang yang benar-benar bergulat memikirkan keindonesiaan kebudayaan dan terutama jati diri bangsaan kita nah malam ini kita akan memasuki tema pertama jadi wayang sebagai sebuah kritik kebudayaan ya wayang itu saya nanti tidak akan memberi pengantar yang panjang karena tadi pagi saya ada cara sampai sore itu <tuk> <tuk> Jadi benar-benar lelah Jadi akhirnya Wayang sering di Saya pernah dulu inget Wawancaranya Mas Jadul itu saat Sabda Raja itu Itu penghilangan Gelar Khalifatullah Di Sultan itu Di Yogyakarta itu Benar-benar Tragedi kebudayaan Tragedi di dimana involusi kebudayaan benar-benar harus -benar, Mereka kehilangan akar filosofisnya yang paling dalam Dan wayang Waktu itu Mas dulu ngomong Wayang Kita melihat wayang adalah kita sedang Saat kita melihat wayang kita sedang melihat diri kita sendiri Wayang kalau dulu dalang-dalang itu Sering ngomong itu ini Wayang itu di sumping no, di gambar miring Supaya Dados teladan nomor mewayangi agesang gitu jadi kenapa dia dibikin miring gitu karena dia agar bisa menjadi apa ya teladan untuk ya ya mewayangan hidup ini mewayangan seseorang dalam hidup ini nah bagi sini itu kacamata seorang Jawa melihat Bagaimana ternyata hidup ini adalah wayangan begitu Hidup ini adalah wayangan besar di mana ada seorang dalang yang tak terlihat begitu Yang menentukan proses perjalanan hidup ini Dan orang diminta untuk menyesap setiap lelakon, setiap lakon yang dijalannya, tiap individu Dan orang bisa ber, ber, melihat wayang Makanya kalau orang lihat wayang itu kadang-kadang wong wayang itu kan dari kulit tapi orang kadang menangis, kadang gembira Kadang tertawa dan lain sebagainya Karena dia tidak sedang melihat Bayang-bayang, tapi dia sedang melihat Dirinya sendiri Dia sedang melihat masyarakatnya sendiri Nah, itu konteksnya personal Nah, saya ingin menar Menarik tema ini pada malam hari ini Kita ingin menarik Bagaimana wayang bisa menjadi Teladan mewayangan kehidupan kebangsaan Kita hari ini Bagaimana kita mengambil Menonton wayang itu bu, Bukan saja untuk membentuk Menemukan jati diri kita sebagai individu Tapi bagaimana wayang Kita lihat dalam konteks Membaca Pribadi-pribadi yang membentuk Bangsa ini Bangsa Indonesia kira-kira gitu Nah malam ini temanya sangat cocok Bahwa wayang Dilihat dalam konteks Sebuah kritik kebudayaan Zaman ini dan bagaimana Dia bisa berbicara Ngomong tentang realitas hari ini Nah, telah hadir Di samping saya Kiai Jadul Maula Yang telah berkenan Hadir malam ini Ini guru saya, ini Kiai saya Saya tak banget dan Malam ini saya ingin Memberikan Tidak ingin memperkenalkan beliau Dia mungkin sudah Terlalu banyak yang mengenalnya jadi untuk itu langsung saja saya persilahkan masjidul monggrom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wa la quwata illa billah teman-teman semua yang hadir pada malam harinya saya hormati terlebih khusus Mas Irfan Afivi dan teman-teman @dotgo -teman serta Mas Alfi selaku tuan rumah sekaligus juga yang akan Memfasilitasi ya eh, Kita pada malam hari ini eh, Saya berterima kasih mendapatkan kesempatan Untuk bisa ikut Berbagi ya, pengalaman, berbagi pengetahuan pada malam hari Di forum yang penting ini Yang sangat Apa Eh kalau orang pesantren ya singkat ya, penuh berkah gitu ya. Mencakup semuanya, ledah berkah itu. Paling tidak berkahnya saya kemudian bisa menulis gitu ya. Bisa menulis, gak sadar. 10-11 salaman. Nah saya eh, oleh Mas Ervan memang diminta untuk rembuk gitu membahas satu lakon wayang secara lebih detail sebagai satu eh, perangkat sarana untuk kita juga melihat kebudayaan kita. Nah ketika saya memikir pertanyakan nah ini lakon apa yang, yang tepat saya kemudian jadi jadi ingat merujuk kepada apa yang sebenarnya terjadi ya peristiwa-peristiwa yang melingkupi kita akhir-akhir ini dan saya kok kemudian jadi ingat ya selama hajatan pilpres ini salah satu peristiwa yang saya pasif sebetulnya melihat pilpres malam ini tapi isu yang kemudian saya kok kemudian terlibat apa ya ribut di Medsos gitu, ini soal ketika rame-ramenya apa e, munculnya ya, bendera bertuliskan kalimat tauhid gitu, dan sedemikian rupa hingar bingarnya dan puncaknya ketika terjadi peristiwa pembakaran ya, bendera tersebut pada momentum hari santri yang sangat-sangat ber, bergejolak. Nah, ini kemudian saya kok merasakan bahwa ini satu sebenarnya satu satu satu penanda ya satu penanda dalam e, gerak ya e, budaya kita di dalam e, bangsa kita selama sekian puluh tahun kemudian kok menjelang a, apa e, di 2019 ini kemudian munculnya seperti ini ini pertanda apa dan ini sebetulnya apa kelakuan <tuh> yang sedang terjadi nah ketika saya uh, browsing ya Google, anu itu Googling, saya juga uh, kaget karena saya memang spontan ingat ingat lakon Petro Tadi Ratu ya, dan ternyata ada peristiwa yang ber, berurutan gitu ya. Jadi bulan bulan Oktober 2018 muncul ribut-ribut soal bendera bertuliskan kalimat Tauhid itu. Oktober hari santri ya, 22 Oktober bulan berikutnya November itu juga ada peristiwa yang tidak terlalu besar tapi sempat ramai juga dan saya kaget kok ini ternyata berkaitan ya berkaitan dari segi tema ya nggak tahu secara politik, saya tidak tahu saya nggak ingin membahas itu secara politik dan malam hari juga saya tidak ingin membahas soal bendera itu juga secara, secara politik ada seorang... Ano, ya tidak tahu terpasang di berbagai tempat itu poster Pak Jokowi dengan mahkota lalu disebutnya itu Raja Jokowi gitu ya dan kemudian sempat rame lalu menimbulkan respon ada seorang elit uh, nasional <tuh> FZ, itu lalu menulis puisi ya menulis puisi menyindir uh, poster itu lalu mengkaitkan meng, meng me apa ya mengasosiasikan ini laten petro jadi dengan dengan konotasi eh, apa eh, negatif ya ini kan dalam konteks kampanye hidup dalam apa kont konteks kontestasi eh, pilpres ya jadi di dalam lakon cuma diambil ini seorang apa e, raja yang tidak punya kapasitas tidak punya kapabilitas. Nah, FZ ini menyebutnya ini hanya karena ketempelan Wahyu ke Prabon gitu lalu dan itu fenomena yang yang apa e, hanya hanya tempelan gitu ya nanti akan segera ketahuan e, aslinya. Nah. Cuitan FZ ini kemudian mendapatkan respon ya dari ada dosen di UI ada dalang gitu yang yang kemudian me menolak itu <tuh> mengatakan bahwa lakon Petro jadi ratu ini kalau diceritakan kisahnya ini juga ini artinya sebuah perlawanan rakyat <tuh> perlawanan rakyat <tuh> terhadap oligarki kekuasaan yang selama ini didominasi oleh para kesatria yang yang E, ternyata hanya menggunakan kekuasaan ini untuk untuk kepentingan pribadi untuk kepentingan golongan dengan menyengsarakan e, rakyat jadi ini lapan jadi ratu ini semacam perlawanan instruksi dari dari rakyat kemudian memang semua tanah tatanan kemudian dibalik jadi semacam revolusi ya semacam e, revolusi ya. dan ini mereka mendukung Pak eh, Jokowi dan Pak Jokowi ini bukan tentara, bukan apa, eh, keluarga ya, politik. politik, ya, nggak punya dinasti politik dan seterusnya, hanya tukang apa kayu ya, mebel bisa naik dan kemudian eh, semacam membalikkan ya, eh, oligarki ini sedemikian rupa. Ya. Nah, eh, uh, ramai.